Oke okay guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Nomor Satu Bangsa. Dan kali ini kita akan resting cewek asal Indonesia yang sedang live secara langsung. Dan dia tadi tuh sambil berjanji nyanyi dengan botol listriknya guys. Waduh, lampunya dia berubah menjadi gelap-gelap. Nah, dia langsung tertawa mendengar suara saya Dan si Jamal pun nangtung hudang untuk menaiki mesin Bukan naikin wanita demplon guys Kegagalan adalah sebuah proses untuk lebih maju ke depannya, guys Kalau anda gagal satu kali, coba lagi, coba lagi, guys Ketika wanita itu sudah pergi dan dia punya nomornya, guys Aduh Oke okay guys, waduh ternyata dia nyanyi-nyanyi guys, ya coba cukup disini video kali ini guys, nanti kita akan nyeri video-video yang lainnya guys ya. Terima kasih guys sudah menyaksikan.